Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Kamuji gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam melindungi Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay, sesuai daripada requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram banyak sekali ya yang request sehingga ada berapa ini guys? Yang belum dibalas saja ada 10 dan yang masih permintaan masih ada beberapa uh, sekitar 15 20 juga guys. So banyak banget ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request dan di sini ada request kesan terbaru daripada teman-teman semua yaitu tak takut saya lari ke RM 160 bukan boleh jatuh Papa Kedanda, Popcorn Sedap, ini daripada FF Channel, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya guys, so jom kita tengok videonya, let's go Assalamualaikum Jom kita tengok. Kawan-kawan si? Daniel. Asy dua rupanya si? Dua kerapnya popcorn. Oh karamel popcorn. Oi, asy. Asy. Ie dari penampilan sih cakap. Dua rupanya si? Dua rupanya si? Dua rupanya si? Dua rupanya si? Dua rupanya si? Dua rupanya si? Dua rupanya contoh. 20 hari. 20 hari Tapi kat sekarang, nak dia respi, nak kerajaan. Masya-Allah. 2 hari tu 5:00 malam hujan. Anyway. Tapi daripada siang tu pun mưa rima ah. macam mana berniaga sekarang? Okey okey? Boleh lah. Dan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak berapa Masya-Allah, 5 guys. Puas hati Yang nombor 1, 2A. Oh, Tak gambar, asasi gambar. Gambar. Oh, faham. nombor 2, baru nak masuk UTM ni, ada satu ni, kudai. Oh, sudah. Oh, UTM KL. Ah, UTM KL. Ada satu ni nak konfigurasi. Ya nombor 3, Tony VPN. Okey, baik. Ya nombor 4, Tony 32. Next scholar lagi semua guys. Ada 3. Oh iya semua masih Semua masih sekolah lagi Masih sekolah lagi Pancat ke buat kerja lain ke selain ni Memang dua orang-dua orang ni lah Pakci dia memang tak boleh sebab Saya tak sihat Tak boleh Tak boleh Tak ni dah Tak boleh Tak boleh Pisah habis Kerja 22 Ayah pun 23 lah Allah Tujuh-tujuh ni Tujuh-tujuh dengan saya Tak boleh kena naik kerja Maji orang apa apa Maji? Dia rumah puluh lagi Ha. Ah, uh, itulah tinggal lagi berapa belas eh? 13 14 eh. Boleh tengok ni eh? Ya? Boleh. Jadi bawa 40. Jadi bawa 40. Oh, Haji. tinggal 3 orang masya-Allah Allah, ya banyak sekali guys. Lagi tinggal lagi Oh. Ni ah. Oh, ini saya. Pakcik saya nak pilih satu dulu boleh? Boleh. Sebab Bede. saya nak rasa kat sini ni. Okey. Boleh kan? Okey. Macam mana? Macam mana? Saya nak pilih. Ini pinang ni. Naik berapa? tak beli pinang dah. 20 tahun 20 tahun dia ni. Eh. Dia dalam bentuk kapri. Ah memang sesuai lah. kalau beli ni untuk makan ya. Ah, gitu. Masya-Allah sedap ni. Kalau tengok mummy memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. memang sedap ah. Kalau rasa dia bil germen dia memang pekat. Oh, Okey dia ya, makan dia kena sembat air laju. Anak pelawor orang yang tengok ni macam Eh, tu anak, nak makan tu na. na, na. na, na. Popcorn. Malam-malam makan popcorn memang sedap. Oh, betul. So, kalau nak dapatkan popcorn ni datang dekat Jalan Jana 52. Lipak kaki Hachim kan? Eh, sorry, kaki Dishap. Madu memang betul-betul sempoi. boleh guys kan? buat referensi buat popcorn tu nak pergi makan popcorn sedap. Kalau orang dia kaunter tu kita tunjuk, kita tahu lah kan, popcorn ni kan kau boleh la orang, -orang dalam, Cik, dalam ni ada kan jumlah ni lah bagi lah nak nak ada apa lagi okey okey kat 16 16 ah 16, 16, 16. Saya nak 16, 16 dah kena buku 62 dah dia satu saya dua saya nak beli semua ni okey tapi kita nak bagi dekat semua orang lah berapa apa 200, 60 160 60 60 16 ha 16, 16. ah kita kat dalam bunyi ni eh. Ah, jalan saya bayang, boleh? boleh? Boleh eh? Gila lah. tak takut dia lari ke? Ah. 160 ringgit. Okey. Bukan boleh kaya sampai mati, betul? Bukan boleh jatuh papa ke dana. Betul nampak. Ayah orang memang steady. Rasa boleh. Masya-Allah. Okay. Saya tolong pak ciklah. Okey. Pak cik ni cakap bahawasanya 160 tu takkanlah bawa kita kaya sampai mati ya kan? Yang betul lah keren banget si Pak Haji ni. Apa? ada apa? Meet makan percuma je. Masya-Allah. Bukan kita tolong Pak Haji. Okey, Amir. Okey, terima kasih. Masya-Allah. Ini abang Tak apa, cik. Tak apa, cik. Tak cik. Cik, cik dulu. Nadi, sakit kaki. Abang nak tolong ke? Eh? Nak tolong tolong okaylah tercuma gambar satu ah cantik okay. sama uh, puan banyaknya puan wah teruslah <laughs> oh, oh untuk tambahan okay. juga ada guys memang bila datang contact pak ni nak beli memang sedap cuma aja ah macam ni dua dia anak hantar message dia tengah baru dapat list barang-barang anak kena beli banyak juga mak anak masuk belajar lah dia hmm. nak masuk UTM dia minta aku call bagi bercuma? Boleh bawa? Raga. Ada raga kan? Ada Okey? Bercuma ya? Bercuma ya? Haa, no, okey, terima kasih Yeay, okay, habis okay, Ni kita punya Pungkus tu lagi buat lagi Ada orang ni <laughs> tak pergi <ada. laughs> <laughs> oh, Allah nak bagi bercuma ke apa? Eh? Takpe, takpe, takpe, bagi, bagi, bagi Ambil, kan? Alah, abang dah danya, abang ambil ya Sekarang dua, dah cukup ni Kena datang balik esok Tadi total berapa? 1.60 1.60 1.40 1.40, eh Tak ada kurang, tak ada lebih, lah Boleh lah, diskaun dua je, eh bagi diskaun, lah Segan, lah Bagi, buat Segan, lah, mana boleh? Kita bayar, tak terang puluh kat Cik, lah Boleh, Cik, eh? suka, Eh pula, Ogi tu nak balik tada? tak dah? Tak payah lagi pacik ni. Lagi pacik 40 ringgit lagi. Tengok tangan pacik. Dikerjai. <laughs> pula. Ha. ha, ni jangan muka mata lagi. <laughs> Sampai banyak dia ni. Ada 700 kali ni pacik. 700. Memang tadi susah hati tengok anak hantar message nak beli barang. Para mahal, para asisten, masa ada perintah diunduh, karena saja kita datuk norm dapat secara beberapa barang insyaallah ah. berapa pula nak belanja buat masa nak printer pun duga saja pun 300 barangnya dia apa semoga urusan fakir di dipermudahkan dengan anak -anak. Amin. tu amin fakir tadi daripada yayasan makirah dan juga program NSF fakir saya wakilkan mereka semua mendoakan urusan fakir anak fakir dipermudahkan amin ya rab semoga aja anak-anak fakir lain semua tengok berjaya ya dan pak cik beri ketenangan untuk peniaga walaupun Amin. sekarang ini banyak ujian yang menantang kita semua. Harap pak cik kekal tabah dengan ujian yang kita hadapi sekaranglah macam-macam ujian adik. Pak cik pun nak sampaikan pesanan pada yang tengok video nilah. Boleh. Satu okay. aja. Ha. Jangan kurang dari seribu kali selawat setiap hari. Insya-Allah. Itu saja. Cuba baca selawat yang paling ringkas supaya orang lain boleh ikut. Baca selawat yang paling ringkas saja. Allahumma solli ala Muhammad. Tapi kita jangan laju-laju. Bila kita lain kejor. 1000 tu pun tak lama. Setengah jamlah. Saya nak minta izin Pakci. Apa yang kita buat hari ni, yang kita rakam hari ni, kita nak post dekat semua social media kita. Dengan niat kita nak promosi makanan Pakci dekat sini buatlah pak cik ingatlah betul ya, kita yang tu sahaja. ah so saya minta izin kepada pak cik andai kata dari awal saya Wan Fahmi datang saya lebih kakak aku kurang kan melawa-melawa dengan pak cik ya, tadi ya, ya, ya. Minta maaf ha ya, ya. juga ada orang menyebar hang tak kira daripada pukul 5 petang sampai malam tu saya kucing ya <laughs> <laughs> pak kita bahan Pakcik kat sini Semoga Pakcik terus kekal Ini saja um. saya sorang nanti kerja okay? hmm. <laughs> Tak apa Nanti pesan ke anak-anak dah tengok dalam video ni Saya nak anak-anak saya pesan satu lah Jangan lupa apa zakat saya dah pesan apa-apa tak Pakcik dengan anak-anak Pakcik dah si Kalau dia tengok video ni Tak apa nak buat apa-apa kerana tu Saya maaf saya dah buat apa-apa kerong Bahasa Cina nak Terima kasih banyak Alhamdulillah So hari ni malam ni kita dapat satu ni pacik hisap memang terbaik dia punya popcorn, archid hmm. popcorn. Memang Ayy. layan kalau nak tengok video ep hackernan. Yang penting, hangpa jangan lupa like, komen, subscribe. Komen tu best, memang terbaik. Komen lagi dalam tu bagi semua orang boleh rasa popcorn ni lagi. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Okay guys, alhamdulillah kita sudah menonton video ini dan Mungkin ini tamparan keras bagi kita semua, terutama untuk anak-anak ya Begitulah perjuangan orang tua Ketika melihat anak-anaknya ya kan masa-masa sekolah macam itu Tapi ingat Pengalaman saya dengan kedua orang tua saya Pengalaman hidup Yang mana masa itu memang susah sangat Saya pergi pondoklah dan pondok pesantren tuh setiap harinya, setiap bulannya kita uh, memerlukan dana yang sangat besar sekali macam RM400,000 RM500,000 itu pun untuk bayar pondok saja dan Allah Akbar di masa itu memang betul-betul susah sangat nak dapat tapi apa kalau anak kita menuntut ilmu karena Allah SWT ya, menuntut ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan. Jadi jangan takut apabila anak kita sekolah, pasti Allah hantarkan rezeki kepada kita. Sebab di dalam hadis disebutkan manakah jafiat ala bil almi, fahom wafisabilillahi hatta yarje. Orang yang belajar menuntut ilmu, pergi belajar menuntut ilmu itu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia pulang. Yang bermaksud di sini Allah Swt akan menanggung segalanya. Mau menuntut ilmu ataupun tak, kita tetap ditanggung oleh Allah. Tapi keistimewaan orang yang menuntut ilmu adalah dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Allahu Akbar la ilaha illallah. Wallahu Akbar Allahu Akbar ilallah. Jadi saya pun merasakannya. Adik-adik saya ada tiga. Dan masya Allah, Allah Subhanahu wa Taala mengirimkan rezki kepada kita. Allah Subhanahu wa Taala mengirimkan apa yang kita nak. Itulah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala karena setiap doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Taala dan setiap apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa Taala kabulkan kalau itu baik untuk kita. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sehingga kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Ingat apa kata Pak Cik tadi? Salawat seribu kali dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah. Bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada sebuah kisah di mana ada seseorang yang memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW tidak menoleh. Lepas itu dipanggil lagi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Rasulullah SAW tetap tidak menoleh Lalu seseorang ini datang kepada Rasulullah mendekati sambil berlari Lalu mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah saya memanggilmu Akan tetapi engkau tidak menoleh Maka Rasulullah SAW menjawab Aku ya, Tidak mengenalmu Kata baginda Nabi Muhammad SAW karena orang yang aku kenal adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku. akbar. Oke okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, saya pamit undur diri. Semoga teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu. Pokoknya support terus Pak C ini agar supaya Pak C ini ya semangat dalam berniaga dan juga diberikan uh, rizki yang berlimpah. Amin, amin. Ya rabbal Alamin. Jangan lupa, guys, di-share, di-like, dan di-komen. Dan paling penting adalah nge-share ke Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya agar supaya banyak orang-orang yang tahu, ya, sehingga banyak yang menyerbu dagangan ataupun niaga daripada Pak C ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.